Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like dan share. We hitung 1 sampai 3. 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat menonton. Aye. Kisah tersebut, ambil positifnya, buang yang tidak baiknya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan next video selanjutnya. Terima kasih.